Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala pertama matur yang saya gelar Gus Kyai, tetes pun sempurna nih. Oke, dengar sahabat keluarga besar Mbah Munawir keluarga besar Bali Maksum dan termaudin yang hormati, uki alumni alumni senior, wonton Mbah Mus, Mbah Idris, dan keluarga yang kami hormati. Wow, Mbah Mus cerita merki menangi Bali Maksum, pulau sesuai kontrak. Baca kitab karangan Bali Maksom. Kolau pernah digojlok seorang wartawan. Kados Sirdani Bambuswau. Sangking menyatunya fikih dengan perilaku. Ini ku maling mawon Bermadhab Terus wedus ini ku nak tengjo hilang. Tapi nak babi ku botem. pergi maling lu ngerti nak babi haram, wadus ini ku haram. Wedus niku ku halal pas penjaraan tentang Jakarta ngi ngotot ngotot tiang jarah babi jangan ini haram, kambing saja jadi sangking menyatuni pendidikan Islam ini maling mawon terus saya gak dapat nyolong ini wedus mergi halal ampun nyolong Nova tapi ini kue kisahnya tak kalau nanti di tentang daerah mergi kenapa ini di luar kalau itu di dalam oh kalau ini di luar gak ada yang nyolong bos. tapi kalau di mereka senggjo pon kue babi sini juru wedus mereka cari malingnya terus bermatap. <laughs> Tentu memang cerita-cerita seperti itu kathah mboten sekedar anekdot. Semanten kalau badhe cerita tentang Dzuriyah Dzurai pun Bali Maksum wonten sing enom-enom lah sing kula wani ngandhani wonten Mas Silmi wonten Mas Zaki wonten sedanten Mas Safif. Kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi dan kenapa Bali Maksum nurut sejatu ahli sunah wal jamaah? Kalau buat niat pamer, kalau nih, pembaca al ibris pembaca Al-Idli, pembaca risalahnya Mbah Ali Maksum, Bujato ahli sunnah wal jamaah. Saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama tiang Indonesia. Karena Mbah Mun sering pesan, "Wama Arsul Nami Rosulin, Jadi orang itu, jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya. Termasuk, wow, wong di Soniwo, hormatamu. Nah, ning kota ini gue bentuk korbannya beda. Melanewonton Gede, so muni value yukrim, jarowih. Gue, nak ketemu tonggo, takok, nak ora takok sombong. nak jek kota walian, nah ketemu tonggo, coba takok. Iku gak gue privasi nih uang. Tetes makna, ikram tetep, tapi implementasinya. Bilisan di orang kota itu, kalau sering ditanya, itu mesti protes karena privasinya terganggu. Tapi kalau di kampung itu suka ditanya karena itu dianggap keramahan. Makanya Kulon ku termasuk orang yang jarang bertamu. Jikalau gadah trauma, kalian kakak ibu gus gus Kamil, beliau berkeyakinan silaturahimusai. Dulanie alumni, bareng didolani, assalamualaikum, ma gus Rawu. Ini ku alumni ini hilang, awan-awan misal. Mergo aku pengen hormat yang ayam ayam dolanan pt untuk tenggusoh kan pacariku atas gulaannya angel, bar salam nu hilang sampai sajam, baleruntusan PTE bukan kecekel, akhirnya pun tenku sebutan sakit hormat, kamu sakit hormat. Itu bukti bahwa implementasi syariat rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo PP seneng silaturahim, santri alumni melarat kerja di pabrik jam semoga ditulani, akhirnya mikir si tok kyai ku, si tok bosku. Nak hormat kiaiku, diamuk bosku, nak hormat bosku, gak hormat kiaiku hal-hal seperti ini kemudian melahirkan ya, melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing terus aku berargumentasi membela diri aku tapi memang bapak kulo kesaksian mbah mus, beliau teman bapak kulo ini seneng silaturahim. silaturahkir bapak kisering dawuh so, kuih, rakoh, ya aku sering dhawuh dengan ya aku soku ya rakoyo aku namun sering dhawuh dengan aku, cokoyo kaya aku waktu itu zaman karena tadi, 2019 yang sing berikan, selama Assalamualaikum terus hilang, ngejar pitik awan-awan, bidik, piti -piti, macam-macam, kegiatan bidik, intinya buatan kecil. Kemudian kita konsol-konsol, tengadik-adik, sehingga hafid, sehingga hamalat, hafid, hafid, hafid, hafid, belajar hafid, hafid, belajar, sisi belajar hafid, hafid, hafid, hafid, hafid, hafid, hafid, hafid, hafid, hafid, hafid, Wow kekhawatiran Bamus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al Jamu al Karena itu yang disebut Quran wa'antasma'u mau al Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan bahnya kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa tihah wala binal mar'ati wa'kholatihah dan tidak boleh menekahi perempuan buliknya atau budenya. Nabi sempat melarang karena kalau sebagai lelaki ini itu masuk lah misalnya ibu Juni, jenengan umur tahun lah setahun buli umur selawih, pitulikur mungkin masuk lah dalam definisi biologis itu masih masuk dan Nabi tidak pernah menambahkan wala binal mar'ati wa jatatiha. karena kalau istri kita umur 20 banyak mungkin umur 70 itu kira-kira nggak usah dilarang ya orang kepikiran lah. <laughs> Jadi yang namanya kepikiran ya orang untuk sablen. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan Al-Jam'u benal uhten karena itu yang disebut Al Quran wa ma'u benal uhten. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghoh. Itu itu disebut minitlakil baadi wa iradatil kul, yang disebut uhten, tapi maknanya benal marate ini sing. Bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. antasmau almar'ata ini sing Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu sangking mangkelnya Allah, itu kalau ada orang salah itu disebut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 senang seseorang masih bilang Zaidun Kalbahri. Tapi kalau senang banget bilang Zaidun Bahrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun Kalbadri. Tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW alaihi wasallam disebut Anta Samson, Anta taswehnya dibuang dan itu ablah lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah kalau boleh gr sebagai panutan. Kalau itu tengaruan gitu yang jangkar kuloge gitu, kata karena, nah, karena ya saya ada pernah pak di Bali kuloge gitu, tiap hari ya, teng tegal gitu malam pun terencanakan abu zilah jadi kuloni pun matur ke saif niki kontrak kulon pun ber kita Bali pindih wacu putu putune kok enak ngomong-ngomong liat terus tetes ngganti yang nanti gitu ya. Untuk masalah saja, jadi kita pembayar diwacau putune. Dulu itu biasa, Taki Udin Asyukki ngarang kitab, disarai Putrane. Dulu itu biasa, Imam Harumann ngarang kitab. Ya, semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya itu biasa dulu. Kalau sekarang enggak, banyak ngarang, pola kan mojo. Putune kadang nak caca cedillem, nak orang dikritik. Lantas saya minta ya. tradisi, kalau nu buatan sombong di hallnya bapak itu saat tiap hallnya bapak mesti baca kitab buat nanti nudang sinten sinten perkara ini, NO ini, usah didang, nanti sing tekun, yang no nih murah susah tidur nggak stekom buat nanti nudangan sintekom monku ada buat sangking senengnya wong ngalem buka yang senengnya bingung buat nanti so merah judang stekom di akhirnya kalau bingung murah hormati kudo so hormati kusengtekom ninggal kewajiban ngurus ibu joni di bang ngurus ibu joni ribet nekani hall di <tipun>, bang madrasah puncaibuling buling, -buling bisa roy siti nekani hall dan terus kadang-kadang tinggal luno niku pelarian gue terus mesti hormat niku penelitian niku harus cek terus niki kalau cerita pentingnya belajar Quran kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali bangun tahu banyak alat tentang cerita bamunawir karena bapak saya itu apal Quran bapak saya apal Quran dan diantara salatnya pasti liwat bamunawir Quran di Indonesia itu kalau gak liwat bamunawir diantaranya liwat Ki Said sampang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 Allah memberi analogi, kalau kita belajar ikhya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang itu kalau dirasani itu harusnya seneng karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lauhakh bi akroban hayatan akun Kalau ada orang memberitahu tahu saya bahak di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa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 Akun tatah guru, pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai Hafid Quran kalau disuruh belajar fegih, uang aku mondok, ongak kan apa, loh, kok belajar fegih. Kadang-kadang malah sanggeng kacanya itu. Yuk, aku uang Quran, itu uang kitab, memangnya kitab jubah konti, Quran, jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai, termasuk. Ke skafabilir boyo, pernah cerita, sangking nggak pernah ngajinya. Ada orang takut mutah karena hamil Pas salat ngunyah permen Gak tahu kalau itu membatalkan apa? Solat. Jadi banyak cerita-cerita nyon sewu Tanpa ingin tangkis merendahkan Hafiz hafizah kita Hamalatul quran hamilat ini Ada masalah fikihiah keseharian Kalau dulu itu tidak ada Kunna nata'allamul quran Kunna utinal iman qoblal quran kita ini dikasih iman dulu, baru dikasih Quran sehingga iman kita mantep. Baru belajar Quran. Fana muha asro asro Dulu kalau istilahkan Quran memang pakai domirmu anas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih. hatta nata allah ma Dan kita tidak beralih. Belum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau dadak ngerti. Misalnya tafsir, itu ada ayat Wamin samarotin nakhili Ketika Khomer belum diharamkan, itu masih Allah imtinan Imtinan itu menyebut nikmat, diantara nikmat itu disebut Tattahilu naminhusakaron Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngeflay Dan itu bisa melupakan problem Anda Kemudian ketika perang itu orang islam itu sadar yang orang kafir itu agak sakau agak sakar kalah, dia pede yang orang islam nggak pede karena sadar akhirnya masih ada jawaban Kul wa termasuk terus kendel akhirnya ya sama-sama agak nge ya tidak semuanya sehingga haramnya Khomer itu sampai tiga kali periode nah, pernah haram hanya kalau dekati sholat latak kurbus sholat hawa antum sekarang. Tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7. Jangan setengah 12 nanti masih kuliah Ibal Kafirun, Abu wa antum Wantum, nama Karena peristiwa itu. Baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini bagus Mus sering ngertikan, Pak Kures juga sering ngertikan. Saya tidak percaya terjemah kata bang ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri ada ayatun mansukho atau ahkamun sing mansukho atau hukmun sing mansuh. kebetulan anak, anak ini belajar yang mansuh, dia tidak mengerti nasihnya, yaitu terus dipegang katanya memegang Al-Quran padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala disebut nasa mansuk sehingga dulu kalau si Dina Ali ngecek beberapa masjid ada guru atau ustaz, kamu pengajar Quran ya Apakah kamu ngerti nasamansu? Enggak, jawabnya Siti Nali. wa ahlakta kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di dikerabda itu ada Mbak Limaksum, Mbak Maimun itu sering cerita ke saya. Di seiku Mbak Munawir saking kepingin santri Quran yang ngaji kita. kalau ada santri lirboyo atau santri mana mulangmu, itu Mbak Munawir ikut. Sebagai percontohan, Vin santri-santri itu seneng ngaji feke. Terus kata Mbah Mun saking kesem-seme Mbah Munawir iku ambek wong alim, dalalah bisanan wong alim. Dulu basa ini pernah angsal keluarga Lirboyo Sehingga beliau punya duriya teng lirboyo Terus bisanan kalian Mbah Maksum. Nyai Hasim angsal bali Maksum. Sehingga terus di Krapyak itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita kabeh wono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alamah Sehingga yang ke Krapyak itu ya orang pati niat tahfidz, ngaji kitab. Sehingga cerita di era itu ada Ki Abdul Qodir, tapi Pondok Krabjak Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bendungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuarondi. Nah yang sorofnya Bali Maksum ya faalaya uf'ul kalau sorof di Mbah Maksum Kuarondi faalaya fulu yang satu ngikuti fiil itu ya harus jejer fiil. Yang satu ngikuti jurumiyah Kalau yang dikatakan master itu sing ya salisan yang datang ketiga dalam tasrifnya fiil. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakusah tadi diteskan anak-anak. Itu memang penting karena kalau kita nanti belajar sabah, sorof itu segala-galanya. Misalnya Kiro'atu nafa itu bacanya falayuh zimka kauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazanah yahzunuhusnan itu susah. Bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'alayuh ifalan Sehingga kiro asapaya antara falayuh zimka kauluhum sama falayuh zimka kauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat tentu Kiro'ah itu sunnatun mutaba'ah banyak alafat yang sudah seperti itu sudah muta'adi, kayak kota layak tulukotlan itu kota lahu, bukan akta lahu sehingga beliau menganggap khazanayah zunuh sudah muta'adi binafsi jadi gak perlu dibaca falayah zimka koluhum cukup dibaca falayah zimka koluhum dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran ayak fu'ukuf'an itu bacaannya imam nafet, karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mah Islam tapi orang Quraisy itu enggak suka Hamzah sehingga di menjadi menjadi kafa ayakfa'u kufu'an meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam. nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan misalnya Allahu bihim di isim fa'il juga mustahzi'un tapi kalau Masdar beliau bacanya huzuan kufu'an padahal di fi'ilnya bukan nabi'un tapi Nabi ibadi ani andal kafurul Tapi di nabiun jadi nabiun. Harusnya kan nabiun. Fa'inan nabiya man naba Dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika kiro atu nafek ya tetap wan nabiin. Ya ayuhan nabiu. Nah berkahnya bangun naware orang terus menjadi tahu kiro asap. Dan berkahnya kembali kemudian orang tahu duduk perkaranya kalau nabiun dari nabiun bimak nama Nabi anillah dan terus berkahnya wow kalau saya boleh GR ke air ke kezuofurku lo berkai ngat-ngat-ngat gitu kok Kiai Peres nopoke media itu bener berkah ini terus kulon ngomong terus saya tidak khawatir salah bukan karena saya maksum wong uang Islam pun pinter nak bener minum wah nak salah kok gusba jadi kula ini umat gelung jadi penak orang Islam itu pun penak. Kalau nu sering takhajat nak dungo ya Allah, kalau nu PD mawon orang nokor Quran. Mereka tiang Islam pun saya nak bener jari jenengan, nak salah salah. Kalau anak kalau salah gitu sederhana mawon kalau abdun, kalau kau loh, kalau nak dunga girubanatulam dan busana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akhoruna atarofu bidhu bidhu bimukhalatu amalan soliha wa akhorona wab. Saya. Kalau suon kangkang mbak mbak yang kata mukoran PD mawon. Bahaya anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar meskipun anda tidak sempurna misalnya anda tidak faham, anda tidak bisa melakukan khifdu kalil Quran huwa al-khifdu lah, kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafat-lafat Quran sehingga lafat Quran tetap mutawatir, lafat Quran tetap ma'ruf, tetap masyur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran, konangan tapi kalau yang hafid sedikit lam yabluh ada tawatur takutnya kalau ada yang menyalah ada yang apa, itu tidak diketahui tapi quran sing, aksar wa aksar, itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud bagus, quran itu harus jadi budaya. Neng deso, wong rasolatlah. dengar ada warung ayamnya tiren, gak disembelih itu tidak mau makan. Haram, padahal dia ini rasolat. rasolat, itu lebih dari haram. itu nggak mau makan ayam tiren. Gak sholat, disuruh makan babi, ya gak mau haram. Sampai tadi, yang nyolong saja, milih wedus bukan meleng babi. Karena babi itu haram.